Harga cabai merah keriting mengalami kenaikan harga dini hari ini dibandingkan harganya di pagi hari kemarin. Sebaliknya, cabai hijau mengalami sedikit penurunan harga alias turun tipis. Cabai rawit halus mengalami kenaikan harga, demikian juga cabai rawit kasar mengalami kenaikan harga. Sementara cabai rawit jengki harganya tetap alias stabil, adapun cabai rawit caplak mengalami kenaikan harga. Sambil menantikan perubahan harga cabai di pagi hari nanti, berikut adalah daftar harga cabai dini hari ini di Pasar Induk Lauci, Medan. Cabai merah Rp24.000 per kilo. Cabai hijau Rp15.000 per kilo. Cabai rawit lokal halus Rp30.000 per kilo. Cabai rawit lokal kasar Rp28.000 per kilo. Cabai rawit jengki Rp24.000 per kilo. Cabai rawit caplat Rp33.000 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 6 Desember 2022, untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.